What's school fans? Welcome back to Time Out. Balik mengurangi Padilla Dan selamat datang di kelas Time Out hari ini Time Out, Gang This is why we love the postseason Gila sih Dua game terakhir tadi benar-benar super seru Gak ada obat sama sekali Sampai finish Dan ternyata nggak semudah itu, Gangs Mengalahkan Sacramento Kings They are really tough, man Setelah 16 musim Akhirnya Kings bisa merasakan lagi Kemenangan di NBA Playoff Setelah tadi di game pertama Berhasil mengalahkan The defending champion Golden State Warriors Padahal tadi Warriors sudah Sempat double digit lead loh Di kuartal ketiga Kira-kira apa yang terjadi tadi Di kuartal keempat ya Itu semua kita akan bahas di kelas timeout hari ini, lalu Luka Daunci sama Mark Iwan bisa nangis tuh di pojokan sana, after watching Jalen Brunson killing it today with the New York Knicks, sama kita di bawah kedua he took over the game, dan New York Knicks jadi satu-satunya team on the road yang berhasil pick up a win di hari pertama NBA Playoff, dan itu semua kita akan bahas di kelas timeout hari ini, sebelumnya untuk kelas timeout hari ini, tapi gue mau say thank you so much kepada semua members gue kemarin yang sudah ikutan untuk buka puasa bareng dan juga main pick up game Man, itu super kompetitif banget, so you guys check out the halis guys ini gue udah upload itu seru dan game terakhirnya tuh sampai ditentukan di shot terakhir so much again thank you so much kepada semua members gue yang sudah berpartisipasi of course special shout out tuh kepada DK Lesmana dan juga Felix Adi Utama for your generous donation hari ini di live chat thank you so much sudah selalu support channel ini semoga rezeki kalian semakin lancar amin and time geng Thank you so much for stopping by. Sudah nonton malam-malam ini. Sambil mungkin sambil nonton MU kali. Yeah. Wah MU mau menang nonton loh Nottingham Forest nih. Siapa tau dinontonnya barengan. Ataupun juga sebelum sahur. So once again. Semangat semua juga yang masih puasa. Puasanya udah mau di finish line nih. Jadi sudah mau selesai. So semangat. Semoga semakin lancar nanti puasanya. So once again. Thank you so much for the amazing amazing support. Bagi yang belum subscribe. Please subscribe to my channel. And please tell your friend though, Untuk nonton timeout juga. So once again. Thank you so much for your amazing support. So now. Let's start our class. Kita akan mulai kelas hari ini dengan membahas Houston Harden. Shut up today, man. For the Philadelphia 76ers. Uh, Sixers hari ini mendominasi Brooklyn Nets 121-101 to take a 1-0 lead. Uh, perasaan gua aja atau emang udah lama ya nggak ngelihat Harden nembak 3 points sebanyak tadi sih. <laughs> Harden hari ini 7 dari 13. Gila. Kapan terakhir Harden 13 kali 3 point guys? gua nggak inget sama sekali sih. Uh, tapi hari ini Harden selesai dengan 23 poin and definitely Houston Harden show up sih Gua Bagaimana dia agresif banget untuk bisa mencetak poin juga dan juga dia 13 asis dan ada satu highlight lagi. Uh, gila dia hampir ankle breaker si Dean Shidi. Oh, maaf ya. Dean Widi maksud gue. Tapi si Dean Widi itu banyak omong sih. Udah gitu, tadi dia mau lempar lob juga gagal terus. Aduh, ngaco banget lah itu tadi mainnya. And Joel Embiid, ini juga tadi harus kerja keras sih. Dia tiap kali pegang bola di double team, di triple team. Gila, kaget banget sih. Uh, tapi hari ini Embiid tetap selesai dengan 25 poin. Tapi menurut gue kuncinya untuk Sixers hari ini adalah uh, PJ Tucker dan juga Paul Reed. Uh, PJ mungkin orang gak akan meratin banget. Mungkin Jangan di overlook. Tapi defense dia show up, man. In the playoff. Hari ini dia 7 rebound. Dan 5 steal. Plus, makian kepada Paul Reed pas lagi halftime dia tadi maki-maki katanya gara-gara Paul Reed itu pasti first half mainnya lelet banget ya dia dan itu berhasil ternyata karena Paul Reed tiba-tiba man jadi hot sauce tadi kayaknya jadi babak kedua man dia aksi-aksi sih with the with the between the leg, the fake and the left-handed layup man that was so saucy ada move dan sekali lagi dapat a nice assist from Harden and finish it with a two-handed reverse slam jadi masalahkan pemain-pemain kita -pemain gitu, Tobias Harris tadi yang 21 poin, lalu juga Gantini Melton, Jalen McDaniels PJ and Polish bisa show up Man, Nets gonna get sweep, man They gonna get swept, I'm sorry They gonna get swept real soon, man By the, by the Sixers uh, Tadi dari Nets yang main yang bagus menurut gue hanya Brooklyn bridges sih Dengan 30 poin Now, let's move to the Celtics Celtics juga gak melewati perlawanan gimana-gimana Menurut gue hari ini offense Celtics hari ini shine Untuk mengalahkan Atlanta Hawks 112-99 uh, Tadi di bawah pertama langsung ngegas offense si Celtics Dia langsung nyetak 74 poin Dimana 45 poinnya mereka cetak di kuarter kedua Dan langsung unggul 3. 30 poin dari saat halftime itu sebenarnya udah susah juga sih untuk Hawks bisa comeback ya walaupun uh, di babak kedua Celtics agak santai, agak relax, mulai banyak banyaknya turnover tapi menurut gue tetep overpower banget sih si Celtics ini Ini um, ya tadi sempat beda 12 tapi setelah itu Celtics kembali melakukan run mereka desainnya untuk, oh udah mau kekejar ya oh just kidding guys, we gonna go back lagi, mau ngegas lagi langsung 10-2 run to put the game away um, kalau game kita tadi terus sih bisa jadi ini series yang paling boring kali ya <laughs> diantara semua series nantinya uh, Jalen Brown yang ini mengalami sedikit finger laceration uh, tetap bisa mencetak 29 poin dan dia masih pakai topengnya dia <laughs> dan juga dia tadi 12 rebound uh, Jason Tatum double-double juga dengan 25 poin dan 11 rebound Derek White tuh. Uh, Derek White he is he is the third option now <laughs> untuk Celtics gila dia 24 poin dan 7 assist sih uh, defensive Celtics di bawah pertama bener benar rapat banget gue Marcus Smart, Time Lord nggak ada obat, Time Lord gue seneng banget sih Dia udah healthy lagi, kayak dia juga nggak ada trauma Dia lompat sana, lompat sini untuk coba ngeblok uh, Plus di offense tadi juga not bad sih 6 dari 6, uh, selesai dengan 12 points um, Ya, yeah, gue cuma bingung sama Joe Mazzulla sih uh, Tadi ini game agak jauh ya Cuma dia rotasinya pendek, rotasinya cuma 8 pemain Si Grant Williams nggak main, Luke Cornet nggak main Lalu si Peyton Pritchard juga nggak main So, gue nggak tau sih apakah dia ngeri-ngeri sedap atau takut gak berani main uh, long uh, uh, deeper rotation itu agak bingung karena sih karena kecapean sih pokoknya starternya Celtic sih uh, kalau main di atas tiga puluh sembilan empat puluh menit gitu mendingan kalau di jauh gitu mendingan main yang pemain cadangannya gak sih menurut kalian gitu loh. jadi gue tadi penasaran sih kenapa short rotation masih Joe Mazzulla tapi yang nggak sih tadi fans saya Hawks sih ya gue baca online itu ada yang bilang di Hunter mendingan cepetan belajar Chinese deh, biar bisa pindah ke CBA. Awalnya oh, di Hunter Hunter ancur itu mainnya, tapi mau disuruh pindah ke CBA <laughs> sadis banget sih dari Vincent si Hawks sih. Tapi Trey Young, denny, need, uh, he needs to shoot better sih. He needs to shoot better uh, in order for the Hawks untuk bisa lanjut. Tadi kongkalo si Trey Young itu cuma 5 dari 18 aja sih field goalnya. Oke, itu dari dua game pertama yang menurut gua gak gitu seru. Kita bahasnya game yang seru-seru aja ya. Lu kadoan cheats dan uh, Mark Cuban pasti nyesel banget sih, mau Perpanjang si Jalen Brunson. Gila tadi Brunson 27 poin untuk still home court advantage dari Cleveland Cavaliers setelah New York Knicks 19, menang 1197. Sekarang sekarang banyak, sekarang banyak online yang bilang bahwa oh ya kontraknya Brunson 104 juta untuk 4 tahun itu bargain, itu diskon. Wah dulu pada bilang overpaid, overpaid. Sekarang enggak ya, sekarang beda. Tapi uh, Villanova boys do yang menyelamatkan New York Knicks hari ini, um, udah lama sih kayak gak ngeliat New York Knicks itu punya pemain yang bisa close the game, terus juga clutch, dan itu tadi ternyata terjadi dengan dua pemain dari Villanova, ya kalian tahu lah ya, yang pertama adalah Josh Hart, Josh Hart gila sih. Itu fighting spiritnya dia menurut gue luar biasa banget sih. Dia pincang-pincang tadi, kok halnya dia sempat nginjek kakinya, Donovan Mitchell atau siapa gitu, dari pas cedera itu. Tapi, setelah pincang-pincang itu, dia masih berani 3 point in the last 2 minutes. Dan that 3 point probably adalah the biggest 3 points in this game hari ini. Lalu, kok hal juga tadi masih ada satu rebound juga. Pas lagi cedera-cedera itu sih. Jadi, uh, an amazing game from Josh Hart. Kita tahu sejak Josh Hart datang ini, Knicks itu kok rekornya terbaik nomor 2 di NBA. Um, dan mentalnya Knicks, itu pas ada Josh Hart, itu jauh lebih bagus sih. Uh, dan selalu... Uh, menang setelah ada Josh Hart uh, tapi of course the main main tadi adalah Jalen Brunson tadi dia sempat uh, fall trouble dulu di bawah pertama uh, tapi setelah itu di babak kedua it was a master class from Jalen Brunson uh, dia berhasil mencetak 21 dari 27 poinnya itu di babak kedua Pertama, di kuartal keempat itu Dia tadi lima menit terakhir Kalau gue gak salah itu Dia toying around with Jared Allen man. Setelah dikasih step back Dia tripoin poin di depan tangan panjangnya Jared Allen Dan langsung selebrasi Gue gak tau selebrasinya gaya apa Tapi itu Dan di menit-menit terakhir Gue juga gak ngerti sih Kenapa si JB Bikerstaff ini Malah naruhnya Cheddy Osman Di depannya Jared langsung Ya disikat lah disikat langsung lah, aduh kasihan banget tadi si Cedi Osman, yang pertama digodek-godek dulu buat mid range, gila beneran -bener disayur-sayurin banget sih, dan yang kedua dikasih hezi dikit langsung di layup dapet open layup tadi untuk si Jalen Brunson, so gua gak ngerti kenapa gak coba untuk taruh ke Donovan Mitchell tadi di depannya si uh, Jalen Brunson, I think Donovan Mitchell lebih akan lebih coba sih untuk jaga sih, tapi I don't know ya kayaknya emang Jalen Brunson ini owing Si Donovan Mitchell sih, in the last two season, <laughs> tapi um, Cavaliers tadi juga masalahnya nggak bisa rebound sih di game ini sih, so, itu that was the biggest problem, tadi sisa 9 detik itu, si Evan Mobley kehilangan jejak ke Julius Randle, dan akhirnya Julius Randle bisa mendapatkan offensive rebound, which is probably the biggest rebound in the game, dan ya yeah, that was the game menurut gue sih, uh, Evan Mobley bisa di out hustle Julius Randle yang ankle-nya masih sakit, Gue pun juga nggak nyangka jujur kalau si Julius Tandler akan main di game kali ini karena kemarin kan gue kasih tahu kalian kok di preview bahwa Julius Journal itu belum, apa, belum full hatiannya belum ada kontak sama sekali, terus tiba-tiba, tadi main. Dan dia kecapean katanya. Dia kecapean aja masih bisa dapat offensive rebound di 8 detik terakhir tadi itu sih. Um, ya, yeah, setelah itu si Quentin Grimes menyelesaikan game ini dengan free throw-nya. Uh, Randall hari ini not bad though. 19 points 10 rebound. And Josh Hart of the bench juga seperti gue bilang tadi dia amazing game from him. 17 points 10 rebound. Ini kok ngalah playoff pertamanya Josh Hart juga ya, kok, kok gak salah ya. Tapi, um, ya yeah, men. Si Cavaliers ini, they need to focus better sih, karena mereka masuk ke game ini dia tahu kalau Knicks itu adalah tim yang memiliki salah satu offensive rebound terbaik, apalagi ada Mitchell Robinson kan. Uh, Knicks itu menghalai nomor 3 di regular season untuk offensive rebound, itu uh, sekitar 12,6 offensive rebound per game, tapi tadi itu si Knicks dapat 17 lebih dari average mereka di regular season. Di next game ya adjustment yang paling harus dilakukan adalah guardnya nya dan juga forwardnya nya itu harus bantu Jared Allen sama Evan Mobley sih untuk crash the board sih. Itu udah nggak bisa ditawar lagi sih menurut gue sih kalau mereka ingin menang di game kedua. Karena ya lo nggak bisa coba berharap Donovan Mitchell gendong lo sih. Kayak hari ini 38 poin, 8 assist. Tapi ya masih kalah. Kira-kira rebound tadi kalah. Jadi... Uh, I think that is their biggest homework sih untuk game kedua nanti. Darius uh, Garland hari ini 17 poin, tapi kayak tadi bawa kedua sih, ingat gue lumayan quiet. Uh, Jared Allen double-double 14 poin dan 14 rebound. Uh, ya, yeah. Cavs seperti gue bilang, satu-satunya tim salah satu-satunya home team yang kalah di hari pertama NBA Playoff. What a day though for the Sacramento Kings fans Hari ini Gila, Kings hari ini berhasil mengalahkan Golden State Warriors 126-123 di game 1 NBA Playoff Ini merupakan kemenangan pertama mereka Sejak tahun 2006 Di playoff Dan ini game yang paling seru sih menurut gue Dan kita semua adalah pemenangnya Karena kita semua bisa enjoy that game Apalagi tadi di quarter keempat ya 5 menit terakhir itu menurut gua Very high quality basketball Gue aja tadi langsung sampai teriak-teriak terus bener. Karena gila, balas-balasan 3 point man, Belum banget, dan tadi gue kira ya, pasti si Steph Curry kan ada satu 3 point yang di corner kan, itu tadi susah banget menurut gue 3 pointnya, gue kira itu adalah shot yang akan membawa gol save Warriors menang hari ini, tapi ternyata salah gengs. langsung dijawab sama D'Aaron Fox men, tapi jujur D'Aaron Fox bener super close super close dan dia emang menunjukin ya, kalau dia tuh pemain yang bisa membantu franchise-nya juga untuk bisa menang, dan Warriors kita tau lah, Warriors itu... Uh, 11.30 rekornya di away season ini uh, tapi menurut gue tadi mereka memberikan chance dirinya mereka untuk bisa memenangkan game satu ini uh, apalagi tadi atmosfernya di go one center tuh bener gokil banget sih, berisik banget sih uh, bener lo gak bisa dengar apa-apa di sana. Um, tapi memang tadi sayangnya di sebelah detik terakhir itu, Andrew Wiggins belum rezeki guys. belum hokinya dia, bawa Golden State Warriors menang. Padahal tadi dia kosong banget, men. After dioper sama si Clay Thompson, tapi agak sedikit kan, Ceng nembaknya tadi, but I'm not mad though. I'll Wiggins, apalagi kita tahu Andrew Wiggins sudah miss game dari Februari 13, but I think he played solid though. Main defensenya bagus, lalu juga dia 17 point, 4 block shot. Jadi, gua gak masalah sama sekali untuk Wiggins, took that shot. Uh, dan takismi masih ada satu kali lagi kesempatan untuk Warriors bisa menyamakan skor ya di try-try itu, -try. tapi memang gue juga gak ngerti kenapa si Steph Curry malah one-handed float, uh, kayak float 3 point gitu tadi terakhir itu sih. Padahal menurut gue kayaknya masih bisa gather himself sekali lagi, satu kali dribble untuk nembak sih, untuk mungkin cari sedikit space lagi. But, ya yeah, sayang banget sih tadi Steph Curry juga terakhir gak masuk 3 point -nya. Dan kayaknya emang, Warriors hari ini belum boleh menang aja sih. Karena pertama itu mereka lead 10 point di kuartal ketiga. Lalu hilang, karena ada di Aaron Fox dan juga trailhouse yang tadi trailhouse sih energinya luar biasa banget. eh uh, Ya, yeah, setelah itu, Si Kings itu sebenarnya bau banget 3 poinnya awal-awal. Mereka tuh miss 15 3 point mereka pertama loh. Baru kuartal ketiga masuk si Darren Fox. Ya 3 point pertama ini kuartal ketiga tadi baru masuk, tapi di kuartal keempat, gacor semua 3 poinnya Darren Fox. Lalu juga si Harrison Barnes. Harrison Barnes juga ada satu big 3 point shot ada tadi 2 menit terakhir juga. Jadi emang hari ini rezekinya untuk Sacramento Kings. Tapi of course gue mau say, big credit lah untuk Sacramento Kings, game pertama NBA playoff mereka gak punya banyak experience seperti Darren Fox juga experiencenya gak terlalu uh, belum ada sama sekali, this is his first playoff game um, tapi mereka melawannya, dan juga mereka melawannya defending champion, tapi mereka gak Choke guys, mereka still finish the game Jadi itu menurut gua kenapa gua salut banget Dengan tim Sacramento Kings ini Bisa menyelesaikan game ini Dengan tenang hari ini um, Man, Darren Fox man Senses show. Sen Sensational Sensational, bener gak bahasa Inggris gue Sensasional lah pokoknya game ini dia lah. Hari ini, gila. 38 poin, 5 assist 3 steals di debut play playoff-nya dia. Uh, ini merupakan poin kedua tertinggi untuk seorang pemain yang melakukan debut di playoff. Hanya kalahnya sama Luka Doncic aja. Ehm... Um, Fox emang kayaknya pemain yang paling clutch ya, emang jujur aja sih. Uh, tadi dia di babak pertama emang agak slow start ya, kalau gak salah tadi dia cuma 9 poin di babak pertama. Di babak kedua dia 29 poin untuk Sacramento Kings. Uh, man, I think dia hanya butuh adjust aja sih ke cara si Warriors jaga dia, lalu juga physicality-nya di NBA Playoff. And Malik Mark bro. Malik Mung, what the hell, yo? off the bench, dia dua eh, sorry dia 32 poin, 14 dari 14 free throw-nya Bang Ahmad sih gak ada obat sih gak ada obat sama sekali hari ini Bang Ahmad kan Kentucky sih, dua Kentucky ini bener-bener maut banget, tapi gak boleh lupa lagi, ada satu pemain Kentucky lagi like I said, yang juga bagus hari ini menjadi kunci juga yaitu Trey Lales, Trey Lales tadi brought the energy and his shooting as well for this game, dari bawah pertama wangi sih dia sih, dia selesai dengan 16 poin dan juga 6 rebound hari ini, um, Com combo Monk and Lyles dari benchnya Sacramento juga menurut gua ini sih menjadi pembedainya juga tadi di game hari ini. Um, Sebaunis hari ini agak struggling di babak kedua, walaupun statsnya masih oke, okay, 12 poin, 16 rebound tadi juga ada, terakhir juga ada satu dunk juga. Uh, tapi untungnya untuk Kings beberapa pemain mereka step up semuanya seperti Harrison Barnes, uh, Trey Lyles, David Mitchell, uh, Kevin Huerter. Jadi itu menurut gua kenapa that was a team effort, that was a team win untuk uh, si Sacramento Kings, and that's why mereka bisa light the beam at the end, gila, yang light the beam tadi pas yang lihat itu di luar, bener rame banget guys, rame-rame <laughs> parsi. tapi like I said, impressive win uh, untuk Sacramento Kings dan mereka juga mendapatkan 17 offensive rebound dan mereka juga bisa memaksakan Warriors untuk melakukan 15 turnover, Warriors menurut gue tadi sedikit blunder sih di quarter keempat sih mereka terlalu happy untuk nembak 3 point shot, uh, Kalo gak salah tadi ya, di kuarter 4 itu mereka 21 three point, attempt ya. kok gue gak salah, kalo gua salah, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Dan yang masuk cuma 6. setahu gue yang masuk cuma 6 doang, uh, total di game kali ini mereka 16 uh, per 53 point-nya. Padahal, padahal mereka tadi baru empat 4 menit tuh di kuarter 4, itu mereka udah bonus. udah Si sih udah tim foul, jadi gue gak tau kenapa si Warriors gak milih untuk ngedrive -nge drive sih so that was really bad sih kesalahan dari Golden State Warriors um, tapi gue harapin juga wasit memberikan respect lebih sih kepada Steph Curry sih gak bisa sih Doi cuma dua free throw aja sih padahal pemainnya Kings itu very very physical banget sama dia Bang Ahmad 14 free throw, Steph Curry 2 free throw Ah, come on, Rafi, gue harus sih Untuk dikasih sedikit respect uh, Steph Curry hari 30 poin, Clay Thompson 21 poin um, Ini harus jaga pelanggan dulu lah ya Harus jaga pelanggan, <laughs> biar pada nonton terus uh, Clay Thompson sih tadi juga ada nyebar warning Bilang, uh, next game 3 poinnya dia pasti akan lebih banyak yang masuk <laughs> Tapi, uh, I think Steve Curry will make some adjustment And they should win lah game 2 Not worry about it, karena kalau tiba-tiba Worst 02 down Wuh, that's gonna be dangerous for them sih Tapi, gue udah gak sabar sih Jujur udah gak sabar buat untuk nonton mereka nanti di game kedua Hari Selasa nanti Wuh, that's gonna be another battle sih So, cannot wait to watch that game So, itu adalah kelas Excuse me Itu adalah kelas timeout hari ini, kok gitu karena kita masuk ke prediction terlebih dahulu, dimana besok ada empat game lagi. But I like the Nuggets though tomorrow. Nuggets minus 8 at home melawan Wolf. Mereka kayaknya fresh and they're really good at home. Jadi gua harap besok adalah pembantaian, guys. <laughs> so, good luck everybody. Um, Player of the day, Jaren Fox, man. What can I say about him, man? 38 poin, 29 poinnya di babak kedua, uh, three steals, clutch plays, uh, clutch shots, <laughs> and Kings first win in 16 season. And that is why he is our player of the day. So, time of game Itu dulu untuk kelas timeout-nya hari ini. Thank you so much for joining my class today. Hopefully you guys enjoyed. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.